perpisahan ini rintik air mata mungkin hanya rindu saja dalam hati hanya satu kata untuk jiwa Jauh dari hati Jujur ku mencinta Haruskah ku lepaskanmu Jauh dariku Mungkin terlalu perih, Serasa berpisah Iyalah Sianglah Batinku tersiksa Bila kau saja Rasa terlarang Ingin kau saja Hanya satu cinta Ku tak ingin pisah, lepaskanmu jauh jauh. bukan akhir segala Meski dilema rasa hati hampa Cinta ialah salah Berpisah bukan akhir segala Meski dilema rasa hati hampa Cinta ialah salah Jadi beda satu purnama di New York dan di Jakarta Cintai Allah Janganlah